pun tak mungkin walaupun ku mau membawa kamu oh jika ku bisa ku akan kembali ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih Meski pun tak mungkin U di Sydney. serta tulus cintanya, Bersinilah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri, betapa hatiku berseri. dan sayang. Apa ku beri ada jalan I'll Hancur hati ini Melihat semua gambar diri Yang tak bisa some <laughs> Kepadamu, ku yakin pasti suatu saat. Thao tanpa seperti kehilangan harapan jika lo Aku tak rela tak selalu bersama, ku rapuh tanpa dia seperti ke... Sa puta. coba untuk melawan hati tapi hamba terasa di sini tanpamu bagiku semua sangat berat Tapi Kan semua ini. Cintamu, tak hanya untukku, tapi cobalah sejenak. Kau tinggalkan aku Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu Selagi masih ada waktu Aku rela berpisah demi untuk dirimu Semoga tercapai segala keinginanmu Aku sangka begitu cepat berlalu Kesobongan diri Lepas segala... ada waktu jangan hirakan diriku aku rela berpisah demi untuk dirimu semoga tercapai segala ke Demi untuk dirimu Semoga tercapai Segala keinginanmu Kucoba untuk melawan hati, tapi hamba terasa di sini tanpamu bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tebiskan sepiku sama takkan pernah Tapi sapiku bersamamu, bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti. Lagi, ku ingin kau di sini. Tepiskan sapiku bersamamu. Jangan lagi kau sesali keputusanku Ku tak ingin kau semakin kan terluka Tak ingin ku paksakan Cinta ini, meski tiada sanggup untuk kau terima Aku memang manusia Natal akan pernah kau temui cinta sejati, berakhirlah sudah semua kisah ini, dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah. Juta kata Maaf Terasa Kan percuma Sebab telah